kekuatan oleh Los ta'ala nah kali ini guys, ada uh, sebuah video bazar Ramadan Malaysia. Aku bingung pilih makanan yang mana, daripada Mas Toha. Mas Toha kemarin sudah DM, udah ngechat ke saya. Cak ada video baru nih Bazar Ramadan Ya oke okay. jadi buat Bazar Ramadan tuh banyak sekali yang request Tapi saya tidak mendapatkan videonya yang terbaru gitu kan Nah langsung saja guys saya sudah penasaran bagaimana Bazar Ramadan yang ada di Malaysia Tempatnya di Mersing mungkin ya ini ya Jom kita tengok videonya guys let's go Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam pergi bazar Ramadan itu. pergi Bazar Ramadan Oke okay, hari ini aku akan pergi Bazar Ramadan Untuk menuju Bazar Ramadhan Perjalanan dari sini sangat jauh Kira-kira sekitar 8 hari 8 malam <tuk> <kalau jalan> <tuk> Tapi sambil merangkak nah, Jadi untuk sahabat-sahabatku hari ini aku akan tunjukkan Suasana Bazar Ramadhan Yang ada di Malaysia Seperti apa dan dijamin Pasti makanannya begitu sangat Enak, lezat, bergizi Dan rasanya pasti nyami Dan okay. hari ini aku tidak sendirian Ditemani Mas Gemuk dari Lombok Sini mas Nah, jadi perjalanan hari ini juga sangat jauh Hari ini naik moto, bukan jalan kaki, ya kan mas? Yeah, yeah. Untuk menuju tempat bazarnya sekitar 25 menit Jadi bukan dekat sangat ya Oke okay. Nah, seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia Dan hari ini aku mau menuju ke Cantik, bandarnya guys. ya Mersing, Atau ke ya. kotanya Nah, sekarang sudah sampai di bandarnya atau okay. di kotanya Memang di Mersing ini bukan bandar besar Melainkan hanya bandar kecil ya Atau kota kecil Namun tak kalah ramai juga Semua Seperti inilah wow. sudah sampai tempat tujuan alamin Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh sekali Melewati beberapa perkampungan Akhirnya aku sudah sampai Di tempat bazar Ramadan Kalau sudah seperti ini Saya bingung mas Bingung untuk memilih makanannya Minumannya. Soalnya dari kejauhan tadi saya melihat begitu banyak minum-minum yang sangat lezat okay, dan enak sekali mas. Sih. Mas kamu kok diam saja? Apakah kamu juga bingung? Bingung melihatnya semua banyak makanan. Oh bingung melihatnya semua banyak makanan. Daripada kita penasaran mas ya. Kita langsung lanjut jalan-jalan tunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia. Oke. Okay. Betul gak? Jom kita tengok jualan apa saja di sini. Alhamdulillah sudah sampai di tempatnya aku akan tunjukkan suasana bazar Ramadan yang ada di Malaysia suasana yang begitu sangat meriah Wah, sekali ya ramai sekali rapis. karena ini baru puasa pertama ya jadi oh, wajah antusias pertama menyambut ini. Okay, bazar Ramadan yang upload, ada ya? di Malaysia okay. kita tengok nih guys, Weh, nah, ramai mas, Gemu. mas Gemu itu aja jalan ke sana dulu ya nanti kita pusing balik Masya Allah, sungguh sangat ramai sangat ya seperti ini, ronoknya ini enggak. guys, Mas, kalau di sana kita... ya, asli ronok banget guys asli. Apa ini? Oke. Okay. Wow ayam ayam. <laughs> Wah. Wow. Mariam oh Mariam kicu. Satu porsi berapa bang ini? Tujuh. Oh tujuh ringgit. Ah, Wow, sedapnya macam nasi haina macam tuh ya, guys! Ya, <laughs> <Yeah>. <laughs> suasana sore hari ini benar-benar sangat cerah Dan suasananya roti John. Ya, ya, oke. Ini ada penjual roti, roti john, cun. guys Enak banget Jadi roti john ini adalah roti yang dibalut dengan Telur, sayur-sayuran Terus kemudian dicampur dengan daging juga ya wow. mayones saus, keju Semuanya lengkap Seperti inilah cara pembuatan roti john yang ada di Malaysia Eh ada terang bulan juga nah, untuk yang ini eh, Ini namanya, apa guys terang bulan kalau, kalau di, kalau di sini. Malaysia Apam Bali oh, Kalau di Indonesia iya, biasanya terambulan. sering disitu terang bulan beda nama beda penyebutan namun soal rasa rasanya juga sama Haha betul betul jadi betul. seperti inilah suasana enak banget guys yang ada di malaysia air buah-buahan goyang hari ini goyang. mersing sungguh sangat ramai sekali nah di sebelah sana ada penjual air minum ya jadi air minumnya ditaruh dalam dalam ya Allah yang sedaknya satu, satu bungkus, bungkus 2 ringgit RM 2 ringgit sahaja murah lah alhamdulillah nah untuk yang ini sampai penjualnya tidak nampak ya karena rame. banyak yang beli rame yang beratur oh ini jajanan pasar kayaknya ya. saya pun mau mengambil video pun juga tidak nampak jadi tidak saya ya. terlebih dahulu untuk mundur sahaja Oke, wah, ini ada penjual mie goreng. abang-abang sedang menjual mie goreng. Ada campuran udangnya juga ya, masya Allah. Wah, yummy banget sih asli. Bulan puasa macam ini, kalau belum berbuka puasa, semua nanti beli. Iya macam betul. Mau dibeli semua ya? Saya pun juga kebingungan melihat makanan yang begitu sangat banyak sekali ya nah di sini juga ada menu makanan dari Jepun yaitu takoyaki nah saya akan coba bertanya tentang satu porsinya betul-betul ya? bikin giler ini aja. ya tak beli pun tak apa biar sahabatku tahu harganya berapa ah, tanko, ah. Tanko, tanko, tanko. jual apa bang ya? ini satu total berapa dua belas ringgit. Ringgit? Ah. Oh, ringgit oh 12 ringgit Oh, ya, ah, itu ada Satu kotaknya harganya dua belas ringgit dan saya pun tidak membeli ya karena saya akan membeli makanan lain. Soalnya sahabat saya ini juga dia tidak nak. Mungkin kalau dia nak saya akan belikan tapi ah. sahabat saya Mas Gemu ini dia ingin mencari makanan yang khas Melayu. Oke. Okay. Masih ada Jalan -jalan dulu. Bagaimana Mas perasaannya jalan-jalan di pasar Ramadan Malaysia? Lebih senang Hati senang. Masya Allah Hati senang tapi kok Belum beli makanan Nanti makanan belakang Oh nanti makanan belakang ah, nanti Yang penting jalan-jalan dulu ya. lah Suasana sore hari Memang benar-benar sangat Ramai sekali ya Apalagi ini di hari pertama Oke okay. Oh Ramai guys Asli ramai banget Dan bagus juga ya eh. Tertata banget Bangunannya di sini. Dari kejauhan Sayang Wah, ada nasi kenduri, nasi kenduri kawin. kawin. Oh, mas. oh mas, my kawin. god. Mas senyum-senyum ya, saja. Enak loh ini. Nasi kenduri kawin sedap betul. Huh. Tapi yang sebelah sini agak sepi mas ya. Yang ramai sebelah sana ya. Mungkin di sini nanti kalau udah mau buka baru ramai. Mungkin di sini makanan-makanan ini ya, khas-khas gitu ya. Ini apa nih guys? Ayam, daging, kambing. Oh, hmm, ini apa nih? Mas. Jual sup -sup mas. Oh, sob Wow, oh, enak ini, guys! Enak ini, asli nasi. Nasi biryani gitu kan enak banget, itu guys. Nasi kebuli, wah, memang the best. Ini apa ini, guys? Ayis. Wow, ini, -ini macam kue-kue pasar. Ayam, kari, pop. Itu. Oh my god, kari pop. This my favorite food, lah. Oke, okay. ice box manisan, segalanya tentang manisan ah semua yang dijual manis lah, eh macam itu. tapi saya kurang suka kalau manis. ah Masa lagi sedang yang macam yang ini guys, yes. asin macam benar-benar surganya makanan allah. di sini saya menemukan penjual nasi kerabu juga ya, masya allah. hmm di sajikan dengan ayam kuek rempah, masya allah dijamin ya Allah enak banget, ya Allah. ha ini, ini batal nggak sih, sih? Enggak kan? kan, gaya, enggak kan. Nah, kan cuma lihat minuman-minuman ya yang ada di sini semuanya serba lengkap. Oh my God enak banget. Oh sate ini order dan bayar di sini. Bangkon batik Jawa, awan Jawa. Orang Jawa? Oh, keturunan. Keturunan. Ayah ada? Nama Apa ni guys? Tahu ya? Tahu, ah oh, tahu bakar. Di Malaysia menemukan makanan yang sangat unik yaitu adalah tahu bakar di sini satu setnya 6 ringgit. Cara masaknya dibakar seperti ini ya. Nah, ah, ini akak sedang membakar tahunya Dan ini akaknya yang buat mie goreng. Ini mie gorengnya satu bungkus berapa kak? Oh satu tiga ringgit. Wow, okay. murah sekali. Oh, tahu bak. Nah, bakar. ini ada tahu bakarnya. Tapi tahunya sana tuh kayak gede-gede gitu. Ya tergantung potongannya juga Bisa sih ya kan. kan? <laughs> oh, setahun oh, setahun sekali Maniaga Ah, kalau kalau Jadi, puasa aja berarti. puasa macam inilah. Oke. Okay. Okay. Oh, iya, iya, iya, iya. Wih, banyak tahu dia. Digorengin? Sedak kan? Okay. Macam sedak ya, tahu bakar tuh. Saya tak pernah makan lagi. Oh, ramai mimi kat sini ya. Si. Okay. ini apa ni? Ha itu bawa tahu bakar dia. Dia bagi bumbu apa ya okay? Saya tak faham juga saya ni. Bumbu dia kacang ke, kecak ke? Oh, yes, kalau saya ke sana kayaknya beli semua itu. Tapi bazar Ramadan hanya hanya bulan puasa guys atau ada juga ya? Oh, street food mungkin ya maksudnya. Pasar malam, macam itu ya. Oke, okay, mango float. Banyak terlalu banyak makanan dia bingung untuk memilihnya. Mau beli yang mana? Ah, oh, sama, aku juga pasti gitu. Oh, yang mana gitu oh, Hari ini jumpa mas Uus Sama istrinya Mau jalan-jalan mas? Oh cari makan oh, apa? Yes, yes. Gestrik Apa? Gestrik ya Jangan gestrik-gestrik mas ya Apa itu arti Nah kata mas Gemuk Katanya mau membeli jajan yang di sebelah sana Yang di sini katanya sudah tengok-tengok Katanya dia lebih suka untuk membeli makanan yang ada di sebelah sana okay. Karena katanya yang di sebelah sana lebih meriah dan katanya rasanya lebih Okay. Kita tengoklah guys sini macam mana. Dia beli apa eh, guys ya? Kat sini memang ramai sangat sebab sebelah-sebelah uh, Chan tu ada guys. Beza eh, kalau tadi kan apa sebelah apa je. Oh, Mas Amirul katanya dia ada. Oh, Mas Amirul ada. Mas Amirul juga di sini. Sana? Sabar, aku tak mahu pusing sini. Mungkin dengan keluar ke. Sabarlah oh, baru pusing. Oh, baru pusing. Okey. Ya Allah, enak banget guys asli Asli, ini enak banget ayamnya gitu okay. Bingung, ya bingung, bingung, bingung Ini beli ayamnya aja, enak banget ini Nasinya dikit aja nah, Ini ya buat kolesterol inilah Ini satu, satu set berapa, Kak? 9 ringgit Sepuluh oh, ringgit ayam penyet. Oh. oh. ayam penyet, guys. Itu sambal dia. Yang ada dalam kotak ini kan? Eh, tapi lauk dia 10 ringgit itu dua kan? Oh iya, guys, ada dua, lah lauk dia. Ah, bukan satu. Kalau besar mungkin dia bagi Apa? satu, kalau kecil-kecil oh. itu dia bagi dua. bagi dua. Kok kakak satu kok dibagi kakak sih? Segan lah, Kak. Berapa, Kak? Oh 10. oh, 10 Nah, hari ini Mas Gemuk melihat cendol yang berukuran besar Dia ini langsung suka katanya Saya mau tanya ya, cendol sebesar ini harganya berapa? Masya Allah Kayak gimana sih cendolnya? Oh my god Segitu guys Betar guys, ini gede banget loh Habis nggak ini untuk berdua atau bertiga lah Oh my God. Juga, Gede dua, yang dua, dua. Ini sama ini. Ini kalau kalau beli itu terus diminum sendirian auto nggak tarawih guys. Asli auto nggak tarawih. Penuh tuh perut. Ini sama. Harga rasa lain-lain ya? Hah? Rasa lain-lain. Rasa lain-lain. Oh. Tapi ini angkul, yang disiram. Oh yang ini, yang ini. Eh, <laughs> Asli sedap, eh. asli sedap banget asli. Ya Allah, ini cendol gede banget asli. Aduh, auto hunting, hunting. tapi kalau di sini jarang kayak gini guys guys. <Sing> Insyaallah ada ada musik musik ataupun solawat qasidah macam ini sejuk lah senang. Bismillahirrahmanirrahim. sedap nih rasa pandan kalau hijau cewek nih rasa pandan. Nah saya dah sering beli Kata mas itu. Kata kalau belum berbuka kalau tengok itu pasti rasanya sedap semua. Iya Mas. Ah betul. Wuh ramenya semua sana besar Masya Allah dia jual jual kebab dua ringgit je Allah huakabar. Air tebu. Woi oh, sedaknya air tebu ni. Masya Allah. Makanan. Beli air, beli cendol, ini makannya gimana gitu. Asli, kalau saya itu, guys, makannya kebanyakan taraweh, itu kayak uh, perut gak enak. Makanya, makannya dikit-dikit dulu, nanti habis taraweh baru makan banyak. Kalau saya, stik itu daging grill, wah kambing grill enak. Kambing grill ini, guys, karena wah enak banget. Asli di sini enak banget, enak-enak ya masakan-masakannya itu loh guys. Yang yang terpenting adalah masakan kayak ayam, daging tuh enak banget di sana, sama dipadukan dengan nasinya yang nasi-nasi kayak biryani ataupun nasi kebuli gitu kan. Itu pasti enak banget asli, Allah gila asli bisa gila kalau di situ guys. Lihat makanan tuh beli semua asli, tuh gede banget tuh cendolnya. Alhamdulillahirrohabilalamin kita sudah membeli makanan untuk berbuka puasa hari ini habis sekitar 52 ringgit ya tapi ah. Alhamdulillah nanti kita makan bersama kawan-kawan nah jadi hari ini saya mau pulang terlebih dahulu kita unboxing di rumah ya jadi nanti kita akan berbuka puasa Bersama-sama Yang suka dengan video ini Silahkan subscribe, like, okay. dan ke teman-teman anda Dan semoga habis video ini cepat menghibur anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah selesai guys ya Mas Toha ini Aduh, bikin ngiler Asli bikin ngiler banget guys nggak ngerti mau ngomong apa gitu kan Tapi memang dia tuh kayak Buat video tuh bikin kita tuh kayak pengen banget gitu loh guys Ya Allah <laughs> Aduh apalagi tadi selain cendol cendol itu kalau udah uh, saya sebenarnya gini Uh, di awal puasa ini saya nggak kemana-mana guys. Cukup di rumah gitu. Karena kemarin tuh puasa pertama saya ke restoran gitu. Dan rame banget. Dan itu kayak ah malas juga gitu. Uh, nanti buru-buru untuk uh, sholat. Karena kenapa? Karena kalau di restoran itu guys. Mau sholat pun kita agak susah. Karena kenapa? Kita bawa anak-anak juga kan. Gantian pun itu agak-agak susah. Apalagi setelah azan itu makanan belum selesai. Ataupun belum keluar itu nggak enak banget. Makanya saya putuskan buat di rumah aja. Nanti mungkin setelah asar. Gitu mungkin kita setelah asar baru cari uh, snack-snacknya seperti itu, pasti gosen lah ya? Kan <laughs> gojek gitu, guys. Ya, untuk uh, pesanan online antar jemput aja gitu. Tapi kalau untuk uh, pergi sendiri kemarin hujan ya kan? Jadi nggak bisa keluar. Jadi memang ya udahlah di rumah aja gitu, guys. Memang takdirnya di rumah gitu kan, menikmati uh, buka bersama bersama keluarga di rumah gitu. Gimana teman-teman uh, sekalian ya buka puasanya bersama keluarga? Gimana nih ya kan? Buat perantauan orang-orang yang jauh di sana pasti kangen lah, pasti rindu dengan uh, keluarga gitu kan. Rindu istilahnya uh, buka bersama dengan ibu bapak kita, rindu ber, uh, buka bersama dengan adik-adik kita dan rekan-rekan kita yang ada di kampung mesti ya. Kan? Oh, Oke, okay, guys, itu saja video kali ini. Ya Allah sholawat, bikin ngiler <laughs> ya? Udah langka apa-apa guys? Ya, masih ini saya record masih, ya, masih pagi, jadi masih ada, ada, ada gairah. <laughs> Nanti kalau udah sore itu tambah gairahnya gitu kan untuk membeli semua makanan. <laughs> Oke, okay, itu saja video kali ini, guys. Jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Saya pamit, udah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.